Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 1 Wongserjo. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya karena kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 1 Wongserjo. Nah, berikut akan saya tampilkan bagaimana cara belajar siswa SMP wong Sorjo selama ini di dalam menghadapi pandemi covid 19 jadi selama ini kita belajar melalui daring atau online ya melalui internet pastinya nah bagaimananya Bagaimana caranya kita untuk bisa masuk ke e-learning sekolah yang pertama kalian ketik saja di Google ya, e-learning SMPN 1 Wongsorjo, seperti ini. Nah, kalian ambil yang ini ya, yang belajar SMP1 Wongsorjo STH ID, yang paling atas. Kemudian kalian klik, maka akan muncul seperti gambar berikut ya. Di pojok kanan atas ada register, jangan lupa register, kalian klik saja. Nah, akan tampil formulir seperti yang kalian lihat di layar. Nah, Pak yang perlu saya isi yang mana? Untuk sementara kalian isi saja yang bertanda bintang merah ini. Yang lain kosongin dulu, tidak apa-apa ya. Bisa diisi nanti di kemudian hari. Satu misal, ini nama kalian. Tolong kalian isikan nama lengkap ya, nama lengkap. Misalkan namamu Dewi Rimawati, laki-laki. Oh, perempuan ya. <laughs> perempuan. Nah, kemudian tahun masuk, berarti tahun ini, 2020 satu kelas nah kalian ada di kelas berapa 7a B, C atau d misalkan kalian di 7a ya klik aja 7a pilih 7a ini kosong dikosongi dulu dikosongi dulu kalian isi ini alamat email Pak alamat email yang mana kalian masukkan alamat email kalian sendiri atau Pak saya enggak punya Pak di Karang saja misal kalian membuat pakai namamu ini ya Dewi Rimawati misal kalian buat seperti ini Dewi Rimawati at gmail.com ya seperti ini boleh passwordnya apa Pak ya terserah kalian kalian mau membuat password apa di sini saya coba membuat password sendiri ya nah ini rahasia ndak boleh ada yang tahu Terserah passwordnya apa ya, mau melati wangi, mau sabun wangi, mau sabun colek, terserah. Setelah selesai, baru kalian klik ini, register ya, klik. Nah... Registrasi sebagai siswa sudah berhasil. Tunggu pengaktifan akun oleh admin ya. Nah, nanti setelah aktif kalian bisa masuk ke sini. Kalian tunggu aja satu atau maksimal maksimal dua hari itu maksimal ya. Nanti kalian tinggal masukkan aja di sini yang namamu ya Dewi Rimawati at gmail.com Passwordnya apa nanti? Nah, setelah kalian nanti diterima oleh pihak admin maka kalian tinggal masukkan di sini email yang kalian buat tadi ya Dewi Rimawati at gmail.com lalu masukkan password yang tadi dibuat login nah maka akan muncul seperti ini yang pertama ini adalah halaman depan yang akan memunculkan ucapan selamat, kemudian peraturannya seperti apa, ya bisa dibaca. Dan tolong setiap ada tulisan di sini dibaca baik-baik supaya tidak bertanya lagi. Padahal di sini sudah ada tulisannya. Satu contoh di sini, jika jaringan listrik putus atau PLN mati, otomatis server juga ikut mati dan perlu riset ulang yang membutuhkan waktu waktu jadi ketika terjadi putusnya jaringan listrik maka e-learning juga akan terputus dan membutuhkan waktu beberapa saat bisa satu jam 2 jam tiga jam jadi Sepanjang belum bisa diakses, kalian bersabar dulu ya, karena memang membutuhkan waktu. Nah, berikutnya ada tugas-tugas baru. Misalkan akan muncul di sini, ini tugas yang lama ya, akan muncul di sini tugas untuk kalian itu ya. Nah, kalau sudah muncul gini, gimana, Pak? Ya, kalian klik saja ya, kalian klik jadi sesuatu yang muncul di sini. Itulah yang harus kalian kerjakan, latihan-latihan soal atau ulangan. Ke bawah atau ke kanan dulu. Ah, ini ada riwayat login. Nah, ini kalian abaikan saja ya. Kalian lihat ke bawah materi. Nah, inilah materi-materi kelas 7 yang ada di e-learning. Diapakan, Pak? Ya diklik saja. Kalian buka misal nah seperti ini ya. Kita akan muncul untuk melihatnya kalian klik detail. Ini detail ya. Nah, seperti ini ya akan muncul seperti ini. Ya, ini materi kelas 7 ya. Lalu kita kembali lagi ke beranda. Nah, ini adalah kumpulan materi-materi untuk kelas 7 ya. Yang kemudian ada di sini kolom pesan ya. Kalian klik. Nah, pesan ini kalian manfaatkan untuk berkirim Pesan kepada guru ataupun teman, ya, tulis pesan. Nah, di sini kalian cari nama gurumu, misalkan gurumu itu bernama Ibu Anissa. Nah, ini kalian ketik "Anissa", mana ya? Ibu Anissa, misalkan. Nah, ini waki dia, Anissa, ya. Maaf, bukan Anissa, ya. Wakil dia, nah. Bagi dia, Anissa. Ini akan muncul, kalian klik. Nah, lalu kalian kirim pesan di sini. Bertanya, bu, saya ada masalah. Misalkan ya. Nah, lalu lanjutkan sudah apa masalahnya. Lalu klik kirim. Maka akan ter Terkirim di sini nah seperti itu ya kalian juga bisa berkirim kepada kawan sendiri ya tinggal kamu cari tahu aja nama kawanmu atau emailnya ya Oke lanjut ke jadwal nah jadwal sudah ada seperti ini Senin sampai dengan Sabtu Mapel apa gurunya siapa kamu ingin lihat profil gurunya tinggal diklik aja misal kamu mau lihat miliknya Pak Adit tinggal diklik, nah ini ya kebetulan fotonya nggak jelas ini Pak Adit ya belum diganti, kalian bisa lihat, nah, mapelnya apa ya bisa dilihat nanti di situ. Selanjutnya kita ke tugas ya, kita ke tugas, uh, mohon maaf. Iya, nah di sini akan muncul tugas-tugas dari guru kelas 7 semuanya ya. Jika muncul berwarna hijau seperti ini dan ada tulisan seperti ini, artinya itu harus kalian kerjakan ya. Harus kalian kerjakan. Nah kok banyak Iya, karena ini contoh ya, contoh kamu siswa baru, ini materi yang lama masih ya, maka akan muncul seperti ini. Nah berikutnya, materi, klik materi, akan muncul juga materi-materi khusus kelas kelas. 7, ya kalian cari saja di sini sekarang jadwalnya apa kan tadi lihat jadwal kalian Oh sekarang bahasa Indonesia klik aja materi cari bahasa Indo Indonesia Nah di sini mana ya bahasa Indonesia tadi nah, di klik aja untuk mencari di sini parameter pencarian bahasa Indonesia diklik kemudian kelas 7 karena kamu kelas 7 jangan keliru kelas 8 atau kelas 9 ya Kemudian di filter klik. Nah, maka hanya akan muncul bahasa Indonesia miliknya Bulutvi ya. Ini kalian klik detail apa sih isinya materi ini? Oh, kamu dikasih materi berbentuk video. Ya, dan seterusnya ya, kalian bisa lanjutkan nanti setelah daftar dicek saja. Setelah selesai, kalian jangan lupa log out Ya, klik di sini. Log out, klik jadi itu ya, anak-anak. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa datang ke guru kalian masing-masing atau lewat telepon ya. Grup WA kalian sudah ada di grup WA itu. Kalian tanyakan di wali kelas kamu, nanti wali kelas kamu yang akan menjelaskan ya. Jika masih ada kesulitan, sementara itu dulu. Terima kasih.